jugo belas aku suka on taklimat igura hari ke melke gangga hari melke ke sesaku bangsa hari lahirnya bangsa engkau bisa melke ka kagai melke melke Selamat hari yang masih di kantong bagang Kita kegep segia, kegep segia Memperka Indonesia jika kegep segia, kegep segia Mempera negara kita Bukan satu-satunya kaum makrimnya Ikulah hari yang melgega angkikan Hari melgega Sesakukan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali melgega ke kemelgega Selama saya masih kagum bagai kita gagas segal, gagas gagas segal, kuku merasa terus kaumahman Iikulah hari ke menceka hari merdeka seku yang ta hari lahir lenganng Kita, selamat saya masih di Genggung Baga gagal gaga Segega-gaga Segega Indonesia Giga-gaga Mantap, gila! Mantap, saya guys! Jangan subscribe saya di sini. Mantap, gila! Mantap, guys! jangan siang.